Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi tentunya bahagia di spesial hari ini para sahabat ya, ke kabar pertama kita mulai dengan kabar dari aku Leslar Entertainment Yang memposting postingan foto Buda Lesti, Papa Bilar dan Abang Fatih Momen di acara Bukber bersama Leslar Entertainment Dan ada sebuah pertanyaan nih para sahabat Coba tebak siapa yang dipeluk duluan Sama Bunda Lesti Wow, Kira-kira siapa nih yang dipeluk duluan Abang Fatih atau Papa Bilar Kita simak juga di kalimat caption Yang dituliskan Wah coba lesson lovers tebak di bawah Kira-kira Bunda Lesti kejora peluk yang mana duluan ya Katanya tuh banyak sekali tanggapan Dan komentar yang diberikan Tentunya komentarnya banyak sekali yang Menyebutkan nama Abang L Tentunya Abang L duluan dong Yang selalu Menjadi pusat perhatian Masya Allah luar biasa Semoga keluarga Leslar Ini selalu diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan selanjutnya persahabat Vitamin bahaya juga sudah disuguhkan Di channel youtube Leslar Entertainment Yang baru saja diunggah vlog terbaru Persahabat ya aduh Di ya awal saja kita sudah dibikin Baper abis oleh Lesti dan Pilar Yang selalu menunjukkan keromantisannya Persahabat Masya Allah dan tentunya spesial juga di part kedua bakal ada kejutan Karena Bunda Alessi Kejora ini menyampaikan secara langsung bahwa Alhamdulillah Bunda Alessi Kejora sudah tercapai ngidamnya Persahabat yang ngidam sate kambing Wow kira-kira pertanda apa nih persahabat ya bikin penasaran Semoga saya ada kejutan kabar baik yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita dan tim Leslar Entertainment dan ke kabar berikutnya persahabat ada sebuah unggang spesial juga dari K. Erna Ningsih yang mengunggah sebuah postingan Taman Rahasia Lesti ini persahabat ya di Star FM Ini ada tentunya episode ke-6 persahabat Bunda Lesti Gejora ini tentunya menceritakan pengalamannya saat mengandung Abang Fatih Ternyata Bunda Lesti Gejora ini ngidamnya makan wedang ronde nih persahabat ya Masya Allah Demi Abang Al-Fatih nih persahabat Ya benar-benar luar biasa Mudah-mudahan Abang Fatih menjadi anak yang soleh Anak yang cerdas dan membanggakan kedua orang tuanya Amin Dan berikutnya persahabat kita keunggahan info dari Ibu Siwi persahabat, ya Karena 30 hari lagi bakal digelar acara Dangdut Akademi 5 Makin gak sabar dan makin penasaran Bunda Lestari Jora ini akan kembali tampil menghibur kita semuanya di acara Dangdut Academy 5 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Tinggal 30 hari lagi Ya kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Repos Indosiar 30 hari lagi ajang pencarian bakat Dangdut Academy 5 akan segera digelar mulai Senin 6 Juni 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Siapa yang akan menjadi bintang dangdut selanjutnya Nantikan dangdut Akademi 5 hanya di Indosiar Banyak sekali persahabat tanggapan dan respon yang diberikan oleh sahabat Leslar Salah satunya dari akun hijau, Mawar Hijau-Hijau mengatakan Siap begadang, juri Bunda Lesti apalagi host Papa Bilar Semakin seru katanya tuh Wow, luar biasa banget, persahabat Ya, selalu setia menunggu penampilan Bunda Lesti Kejora luar biasa. Dan berikutnya, persahabat kita simak juga nih vitamin bahagia langsung dari Cianjur, terpantau gawe amongsi ya persahabat ya lagi tentunya pemanasan tuh wow lagi berolahraga ya ataupunnya lagi senam sepertinya persahabat ya masih betah di Cianjur idola kesayangan kita dan tim Leslar Entertainment Masya Allah, semoga mereka selalu sehat dan selalu bahagia amin dan apalagi kita mendapatkan cedukan vitamin abang Fatih Aduh, persahabat ya, pokoknya kita bahagia sekali Walaupun seuprit, kita merasa bangga dan merasa bahagia sekali Melihat tentunya penyemangat kita semuanya Abang L, Abang Al-Fatih Bilar Luar biasa, yang selalu membuat kita semakin bangga, bahagia melihatnya Mudah-mudahan persahabat ya, kita juga